Ah, subscribe lah. Jangan nonton aja. Woi. <SILENCIO> Gusti, Gusti Sebulan hujan pasien orang yang orang Buka, tutup Buka, tutup Terus kayak dompetku Dibuka, tutup, buka, tutup Orang ini sini mangan oh, opo, oh. anak bujuku Lihatlah dan buka lihatnya lemah terluka namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan jalan Bentar, bener apa? Begini, begini, tunggu, begini, tunggu, begini, Jahan, to aku Ah, lagi -oh. juragan nih bensin ini ganti oke ini buru-buru kayaknya pasien pula kita lah lanjut temen uh-oh gak ngerasa kayak mas oke mau aku bisa dorong. gak ditempel-tempel juga, enggak tempel <tip> aku harus nyusul e sekolah kok semua uh semumat -oh. <tip> aku langsung wedok uh-oh ngerti langsung, wedok melong roh <tip> <tip> wislah deh, aku tak tempel aku denger, oh aku ini gretong kita si meneng Suara uh. akhirnya, Ini kuning amat Grand badai heh. Uh. Uh. tukang kang bengkel. Kretolnya rusak kabeh. Yeah. pasien Loh, oh, hmm. putus. Wah, gede iki. Kok siang Ayo, sepeda di rusak ini, adik capek dorongnya hmm. Macam repet anak waduhku, mau mama, mama yang Dikian iya yang repet <laughs> Aduh, wujuduk, aku cucu deh si, aku tak apa Tak kerjai, aku usah kerjai kereta aku ikutin deh si, yuk, sabar yo. akhirnya selesai juga pekerjaanku. abah nyusul lah pasien mau ah. Hmm? Wah, kena anak itu. Hmm,